dan men-share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya. Dua galaksi spiral yang tumpang tindih ini digambarkan dalam gambar dari teleskop luar angkasa Hubble. Kedua galaksi yang memiliki nama SDSS J115331 dan Leda 2073461 terletak lebih dari satu miliar tahun cahaya dari bumi. Meskipun tampak bertabrakan dalam gambar ini, penyelarasan kedua galaksi kemungkinan hanya kebetulan. Keduanya tidak benar-benar berinteraksi. Sementara dua galaksi ini mungkin hanya kapal yang lewat di malam hari, Hubble telah menangkap serangkaian galaksi yang berinteraksi di masa lalu. Gambar itu diambil sebagai bagian dari proyek ilmu sipil Galaksi Zoo yang mengklarifikasikan sejumlah besar jenis galaksi yang berbeda. Inisiatif ini melibatkan keterlibatan sukarelawan untuk menentukan apakah objek astronomi termasuk dalam satu kategori atau lainnya. Perlu dicatat bahwa selama keberadaan proyek galaksi zoo, para sukarelawan telah menemukan seluruh kebun binatang atau galaksi zoo yang aneh dan menakjubkan. Seperti misalnya galaksi spiral yang tidak biasa dengan tiga lengan.